Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lesti sore dimanapun kalian berada. Kembali di Fativi hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar idola kita lesti dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa persahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Vlog terbaru, Leslar, dan Baby L ini pamit pulang ke Jakarta persahabat Yang momen masih di Cianjur. saat otw pulang ke Jakarta Masya Allah banget ya Dan di momen akhir video kita mendapatkan kebahagiaan sekali nih Dari idola kesengan kita Papa Bilar ini salah tentunya menyebutkan kalimat persahabat ya Biasanya halo guys dan tiba-tiba halo sayang dan sontak banget ya, Bunda Lesi kaget tuh Kok sayang katanya tuh, aduh ada aja nih apa ini efek ngantuk ya Masya Allah tetap kita tentunya bahagia sekali, happy sekali, Alhamdulillah Selalu disuguhkan vitamin bahagia oleh idola kesayangan kita Yuk sama-sama kita dukung, sama-sama kita kompak Untuk mensupport karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Lestarsi Udah pada nonton, Mimin baru beres nonton Mau balik lagi, tapi sebelum balik lagi mau nonton vlog Abang El Ngoce sama bapaknya dulu, ah katanya tuh ya Yuk sama-sama kita juga harus semangat Untuk mendukung apapun itu karya-karya Lesti dan Rizky Billar. Untuk berikutnya persahabat Kita simak juga Ini ada vlog juga nih yang diunggah di channel YouTube-nya Bang Bobby Suarez, ini kebersamaan dari anak-anaknya Pop Dance, ya, Papa Daniel. Masya Allah, akur banget nih. Apalagi kita melihat idol kesenangan kita, Papa Bilar, yang memang penampilannya luar biasa, ganteng banget, ya. Ini momen main biliar bareng, antara saudara-saudara lelaki dari Rizky Bilar, keluarga besar Pop Dance, ya, Masya Allah, kita bangga. Kita bahagia sekali melihat kebersamaan ini. Semoga selalu rukun dan semoga mereka selalu diberikan kesehatan. Emosi dengan ini pun persahabatan tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Dari Putri Anafa Anskor 03 di situ mengatakan selalu si anak-anak pop dance pada kompak semua. Biasanya kalau anak cowok punya saudara cowok banyak kayak begitu. Kayak rada berjarak gitu dalam artian Kayak malu gitu loh, paham gak? Katanya tuh Tapi mereka nunjukin jaim Pokoknya itu dicontoh sih dalam hubungan persaudaraan Apalagi saudara Tuh bersahabat ya, kita bangga Alhamdulillah Persaudaraan Rizky Bilar bersama saudara yang lainnya Ini menunjukkan keharmonisan Masya Allah luar biasa Dan untuk berikutnya juga bersahabat vitamin kita dapatkan dari Om Izhar ini baru saja Om Izhar memposting foto momen video call bareng Abang Fatih. Nih. Ini momen tadi sore nih Mas Abah ya video call bareng. Aduh cute banget pokoknya. Dan kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Om Izhar. Sehat-sehat ya anak soleh? Sebelum jalan-jalan Abang Fatih selalu pamit sama kakek. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah, banget ya ternyata. Sebelum melakukan jalan-jalan, Abang Fatih selalu pamit kepada Om Izzahar ya. Aduh, luar biasa, pokoknya the best banget nih. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Untuk berikutnya perselamatan vitamin bahagia juga, kita dapatkan di unggahan terbarunya, Kokris Bastian Satu jam yang lalu, ini ternyata ada sebuah postingan yang diunggah oleh Kokris. Kokris yang mana kok Chris berada di tempat yang leslar malam hari ini, ini satu jam yang lalu diunggah bersahabatnya. Dan kita lihat juga nih, mendapatkan info dari Papa Bilar bahwa Papa Bilar malam hari ini kurang fit bersahabatnya, tetapi Papa Bilar ini mau main sepak bola biar sehatan badannya, katanya itu doakan selain terbaiknya. Mudah-mudahan sehat terus untuk Papa Bilar, semangat terus apapun yang dilakukan, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan. Kita masih menunggu cidukan vitamin terbaru nih, persahabat ya, karena Papa Bilar ngomongnya momen sepak bola malam hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan patogen channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.